Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones Assalamualaikum kami akan putus bersama dengan dokter dan tim kesehatan lain itu dapatnya dan Sebenarnya benar begitu ya Iya ya. keduanya di sini kami cuma meminta izin aja uh, untuk menyetujui tindakan perawatan musik bu. Hmm. nah apakah uh, Mbak Hafidah dan itu bersih hmm. ya? bersih. Kalau so, yes. itu uh, cukup tanda tangan di sini. Hmm. Hmm. melakukan tahap ronde perawatan dimana pasien yang akan kita pilih yaitu e, Mbak, Mbak Fadila ya. ya, Bu saya rasa juga Mbak Fadila itu e, pas untuk kita jadikan pasien ronde keperawatan oh. mm -hmm. Baik ya Mbak Ulfa nanti tolong Mbak Ulfa sama Mbak Sofi ya yang mengurus ya Bu. Kalau sun, oh, di, di, di, ya, Sisi, ya. Dengan, di, Keadaannya sekarang Masih, dengan, ya. masih Nanti dicek ini ya. ya Soalnya tidak ada, ada nah, Makan juga nggak mau masih ya. Makan, terus juga masih Memiliki, ya? hmm. makanya yang banyak kek biar sakitnya cepat pedar, berdua ke pulang itu biarin sebelumnya hmm. ya, nanti jari -jari. obatnya bisa diminum Jadi itu kalau eh, itu saya tanya dulu nanti kalau misalnya tidak cocok saya untuk ruang terawang. Ya, di sini sembuhkan dulu. Selamat. Kami sudah melakukan pengkajian. Oh iya, bagaimana hasilnya? Ya. Hasilnya oh. untuk hasilnya ini tekanan darahnya 100 per tujuh lulusnya masih 939. Respirasinya 22 kali per menit. Nadi Baiklah kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <San> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Baik. Ya, pagi hari ini kita akan melaksanakan ronde keperawatan yang sudah dijadwalkan bagaimana mestinya ya Mbak Andita membacakan kata pasien aktif Pak Baik, terima kasih Pak Duli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pasien ronde keperawatan kita kali ini adalah Mbak Fadila dengan biaya masa medis demam ticoid Klien ini sudah dirawat lima hari tapi belum ada kemajuan Kemarin dilakukan pengkajian pulang dan didapatkan data klien mengalami masalah hipertermi Nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh dan intoleransi aktivitas Baik sampai di sini ada yang mau ditanyakan Mbak Tata kami sama Mbak Tri. Oh, iya Pak, untuk menjelaskan intervensi yang akan dilakukan kepada JJ Fabula itu apa ya? Baik, terima kasih uh, Intervensi yang akan kami lakukan Untuk mengatasi interveni Yang pertama, memonitor tanda-tanda kita Yang kedua, uh, berikan kompres lambat atau JJ kalau yang ketiga berikan minum yang banyak 150 sampai 2 1.500 sampai 2.000 cc lalu uh, anjurkan pasien untuk memakai pakaian yang tipis dan kalau kondisinya dokter mengenai yang terakhir dari suhunya bagaimana? Suhunya 38,5 derajat untuk masalah nutrisi. Alif ini sudah memberikan neka-neka Kalau ada yang mau ditanyakan lagi semuanya? Tidak Baiklah jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Kita langsung saja menuju ke pasien Baik Pak Assalamualaikum So, Mereka hmm. bisa sama dokternya Jadi, oh, Lalu, ya di sini ibu makanya gimana itu Terasa Mas, dia gak mau makan, terus makannya gak ada nasi makan gitu Masih lemas gitu, mas gitu ya? Masih lemas, terus kadang, kadang juga taruhnya tinggi, gitu sih Adik makannya banyak ya, buat tempat hmm. ya, tuh Iya, iya tapi kalau si Rupa kan mau di, nah, di Aceh, gitu. eh, oh, ya, kan? Di, apa? Dijewer aja ya? Eh, jangan Mana ada kawan lagi ya, Adik, selain itu? nggak mau makan sama panas aja ya kalau begitu informasinya nanti kita apa nanti selanjutnya kita informasikan lagi oh. e, kalau itu saya permisi dulu ya atau mau ditanyakan apa lagi hmm. yang belum jelas Mungkin cukup. yaudah saya permisi dulu ya terima kasih, banyak. Terima kasih. Ya baik, tadi kita sudah sama-sama mengetahui keadaannya, pasien. Bagaimana sebaiknya ada yang, ada usulan tambahan yang lain? Kalau untuk status gizinya, bagaimana dari nutrisi elektroniknya? Menurut saya, adik pandila itu bisa diberikan asupan tinggi kalori dan tinggi protein Terus bisa diberi lebih banyak asupan sayur dan buah yang segar Mungkin ada tambahan dari farmasi, terutama untuk nutrisi Kalau untuk nutrisinya, kami rekomendasikan magis asetat Ya, untuk meningkatkan nafsu makannya Baiklah, untuk masalah saya bagaimana? baik eh, Mungkin kita lihat dari pemeriksaan laboratorium Yang ada albuminnya yang rendah Saya setuju dengan dokter Mungkin untuk jenis asupan albuminnya Bisa diberikan kapsul atau infus ya dok Oh iya Oh iya, oh, iya. Oh, iya. berarti asupan albuminnya ini Untuk menarik cairan dari ekstravaskuler ke dalam ya Jadi kita bisa tetap memberikan terapi IPM ACL Tanpa mengkhawatirkan pertambahan edema Oke baik ada tambahan lagi untuk albumingnya, berikan langsung saja ya Agar peningkatannya lebih cepat Baik, ada lagi? Tidak ada, Ibu Baik, sesuai dengan hasil ronde hari ini Saya akan menyimpulkan Intervensi yang dapat dilakukan Dari Dik Padilah Adalah pemberian lebih banyak, Lebih banyak sayur dan buah segar untuk masalah cairan berikan transfusi albumin dan terapi NaCl bersamaan NaCl bersamaan. Kemudian terapi O2 pada pasien terutama jika SaO2-nya kurang dari 95%. Apakah ada ingin menambahkan kesimpulan? Baik, jika tidak ada kita tutup saja. Ronde keempat hari ini, terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.